tentang usp. Ya. Nah usp ini prinsipnya kita di sini memang ada 12, 12 praktikum. Jadi kalian ini kalau kita bagi menurut bidang praktikum pertama memang histologi. Praktikum kedua sampai kelima ini sebenarnya bidang ke fisiologi walaupun sebenarnya yang empat ini lebih ke arah biokim, enam patologi anatomi ya. Nah 78 ini farmasi sama farmaku Nah sisanya 49 sampai 4 Praktikum 9 sampai 12 Nah ini lebih memang arah ke biokim Nah jadi yang tadi ya. Nah kemungkinan kayak inilah Memang kalau untuk histo Kayak yang di blok sebelumnya Blok 3 kalian dapat preparat bisa soal tipe isian singkat, nah, atau mungkin dia yang kalau kayak ini kan tidak ada nama, ya. Nah bisa ada yang tipikal yang ada kode kayak itu. Seperti ini kayak ini, misalnya ini kan kulit ini nih lapisan. Tapi dikasihnya kode CGRS. Ini kan corneum granulosum, ya. granul berbentuk butir yang ini Spinosum ini g germinativum kan baru D-nya dermis nah, M-nya muscle otot nah kurang lebih kayak itu Nah untuk belajar mengenai histologi kalian kakak kasih link ini contoh link ini kakak dapet digital Nah di link ini kalian boleh ya, sebagai tambahan dari uh, modul dan soal pretest. Nah kalian di sini dikasih penampang, terus nanti kalau memang misalnya ah kayaknya sudah yakin ya sudah hafal, boleh kalian coba nih kuis ya atau diperdalam di textbook. Nah ini kuisnya nanti terkait dengan yang modul pilih sesuai modul ya kalau modul kan misalnya ada tentang endokrin ya. atau tentang respirasi misalnya kan nah ini nanti tryoutnya mirip lah dengan yang tryout tadi kakak jadi memang ini harus flashcard sistemnya harus active recall jangan cuman ngegambar nah, ngegambar diwarnai tapi cuman di review dengan baca ya harus kita ulangin salah satunya metode yang efektif dengan latihan soal kayak nah, ini. itu yaitu tips untuk histologi ya. Ada juga yang dari Leeds uk semua. Nah bisa jadi tapi tipe soal ose histologi ini dia pakai multiple choice ya Nah jadi kayak ini tentang pankreas nah, kalau yang praktik fisiologi sih lebih kayaknya main ke konsep dulu ya. intinya kan kalian ini tipe soal pilgan atau tipe soal yang isian intinya kalian fisiologi itu kan konsepnya dari sini ya. nah sebenarnya se untuk fisiologi memang lebih e ke pembuktian mengenai kerangka konsep di tutorial ini jadi intinya kalau yang kakak dapat kan kalian ini kan di tutorial ada yang tentang pola makan olahraga ya, stres belajar kan nah inilah yang menyebabkan tekanan di tubuh manusia yang sebenarnya sudah punya struktur dan fungsi tapi di blog ini kayaknya strukturnya itu yang lebih yang ada osp-nya kan histologi nah faal itu di sini di fungsi fisiologi itu nah nanti setelah ada stres tubuh itu melakukan adaptasi kalau sukses dia sehat kalau gagal nah dia berarti akan timbul keluhan itu yang harus kita tangkap di anamnesis yang kalian ujian di lkk nanti ya, seni tanya jawab ke pasien untuk tanya diperiksa secara fisik nah baik dengan TTV ya, dengan kesadaran maupun nanti ke pemeriksaan penunjang nah itulah nanti ada praktikum PA patologi anatomi nah dan juga ada kuliah pengenalan konsep dasar radiologi kan kalian baru selanjutnya nanti ke terapi untuk kalian pertimbangkan ngasih obat. Nah, itulah nanti ada praktikumnya uh, skill lab resep sebenarnya itu bikin penulisan resep bahasa-bahasa Latin yang sama nanti kalian pertimbangkan untuk konsul gizi atau atur pola diet makan sehingga nanti yang awal mulanya stres akibat pola makan itu bisa hilang, pasiennya sembuh. Nah, ini nanti kakak bahas setelah eh, review osp, ya kita review tentang konsep-konsep dasar, konsep di osaka, ya. Nah kita osp tadi setelah kalian kerjakan, nah kayak ini kan, nah fisiologi, aktivitas basal metabolic stress, ya, tekanan, ini keyword itu saat istirahat itu basal. Nah, salah satu yang jadi alasan kalian praktikum ini, ini contohnya kayak ini, konsep-konsep di atlet atau di misalnya untuk tentara, biasanya itu. Nah, aktivitas-aktivitas outdoor inilah yang menyebabkan tadi tekanan fisik sebenarnya itu di tubuh manusia menuntut adanya adaptasi. Apakah mampu pasien untuk ke... bertahan? Ya. Misalnya kondisi kalau olahraga kan metabolisme meningkat, ya. grup kuasa banyak dibakar, dan biasanya oksigennya kadarnya rendah, hipoksia. Nah, contoh bayangannya kalian bisa lihat nih atlet ini kan nah, mengasap lari tidak sanggup lagi. Nah, ini bahkan kalian lihat, ini pelatihnya uh oh, melotot ya, pelatihnya juga ikut secara stres, rasa bersalah mungkin. Nah, dia dari lari kayak ini, metaverse manis ini sudah direkam secara elektronik kalau di luar negeri ya. Nah, sampai nyampak lepas kan. Kayak nah. itulah contoh bayangan kalau kita namanya di posisi stres metabolik ataupun fisik tadi, nah jadi diukur dengan VO2 max ini volume oksigen maksimal, nah ini bayangannya untuk apa sih dari praktikum itu yang kalian dapat sama nanti tekanan darah ya, oke kakaknya new meeting dulu ya biar anda putus ya karena sisa satu menit.